Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membahas tentang candy -gb candy -gb. Candy -gb, di dimana mana ini pakai VPS kemudian, kemudian pakai AA panel kasusnya, eh, kasusnya web -websennya web -websennya kita, kita pakai NGX Nah, ada kasus semacam ini, semacam ini. Uh, misal kita loginnya. login ya. login kemudian masukkan password Nah, nah ada kasus, kasus ketika, ketika jadwal ujian, ujian diglik akan muncul empat 404, 404 -form, Not -form, Not For NGX Jadi, jadi menuju jadwal ketika diglik ketika trik ujian juga, juga akan muncul semacam, semacam ini. ini Nah, nah kasus, kasus semacam, semacam ini, ini. Nah, bagi yang, ini Bagi yang uh, Ini saya yang, yang keputusan, keputusan pakai A-Panel ya, ya. lo ya. yang lain masih belum tahu Ini kemarin-kemarin kita berpunyai di A-Panel Kita langkahnya cukup sederhana jadi ini ya langkah-langkahnya kalau pakai panel pada yang website ini, kemudian di apa website standar ya, website standar kita pilih yang konfigurasi klik-klik configuration klik, kemudian pilih ada satu dua tiga nih, pilih yang URL rewrite, kemudian ini disis dengan ini. Yang ini ini location kita, kita copy kita tes tes dulu ya ini belum, belum kita simpan panjang tes tes macam ini oke okay. kemudian, kemudian balik balik ke, ke apa -nya. nya kita, kita masukkan es nah, macam, macam ini kemudian kemudian kita save nah setelah, setelah kita, kita save kayak, kayak ini, gini ini akan, akan kita, kita masuk ke kan kan ini kita lalang kita klik, klik jadwal ujian. ujian nah ini nah, sudah keluar hasil nah, ujian juga nanti, nanti sudah keluar, keluar. Nah, itu, nah, itu cukup, cukup sederhana, sederhana. Demikian, demikian untuk tutorial, tutorial untuk menyelesaikan, menyelesaikan apa, -apa? 404, 404 not phone, not phone. saat Semoga buka menu, menu jadwal, jadwal pada layar pada, pada VPS engine 8 gengcpt ya, ya. Uh, mudah-mudahan bermanfaat bisa dipahami saya ulang-ulang lagi ya, ya. Ini, ini awalnya gambarannya ini, ini kita, kita hilangkan ilangkan. Kita coba coba kita hilangkan Kita save Dan Dalam keadaan URL live review nya ini Tidak, tidak ada Berarti kita, kita, kita sini nah, posisi Posisinya sudah, sudah masuk ke client, client, anak, -anak, anak, anak sudah, sudah masuk layanan. client Nah kita nah, klik-klik cek, -klik akan ada muncul, muncul Semacam ini, ini. Nah, URL nomor nomor ini nah, Kita catat nanti yang nanti yang kita, kita masukkan itu, masukkan itu yang, yang ini kita cat -cat cat -cat ini. ini. Ini masalahnya, ini penyelesaiannya. Ini masalahnya ini, penyelesaiannya ini, ini. Ini, uh, ini, ini kok kita, kita copy, copy kemudian ke, ke A -A -A panel urutannya klik menu website, menu website, kemudian pada website, website, website, website defaultnya default kita, default kita, kita arahkan ke konfigurasi. Klik. Uh, terus, terus pada L kayak kita copy sudah kalian bisa save, save, setelah itu, setelah itu kita kembali ke menu tadi, kita coba ini sudah mengecil jadwal, nah ini sudah muncul semua, ini dengan apa namanya menggunakan ya N X Rrr 1.3.19 satu, tuh, trip satu sembilanan, rrr di satu, sembilanan, tujuh, tujuh, tiga, tiga, untuk tiga, sembilan, dua, tiga, sembilan, dua, tiga, sembilan, dua, tiga, sembilan, dua, tiga, sembilan, dua, tiga, sembilan, dua, ada masalah, masalah saya tinggal, tinggal membuka, membuka Apa ini? Membuka, membuka Video ini, ini. Saya Yai Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh